untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, dimana pun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik di malam hari ini persahabat ya Kita ke kabar pertama ada hubungan spesial banget dari A.A. Irfan Hakim dalam akun instagram pribadi yang satu jam yang lalu Ini memposting foto lagi menggendong abang L Aduh cute banget ya Momen dimana abang L menemani bunda Lasi Kejora syuting persahabat yang tapping audisi dangdut akademi 5 kemarin di Indosiar. Kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Aa Irfan situ Irfan mengatakan, jadi pengasuh BBL-nya Lesti Kejora dan Rizky Bilar katanya, aduh ekspresinya Airfan lucu banget ya. <laughs> Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak support, dukungan dari orang-orang yang baik, orang-orang hebat, yang selalu tulus mencintai keluarga leslar Bayang sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan di postingan ini. Dari akun mr.mrs.mrbn mengatakan di kolom komentar ekspresi kakak yang dipaksa emaknya ngasuh adek padahal mau pergi main katanya tuh ya <gifat> ini sih cute banget ada juga persahabat komentar lain diberikan dari akun Delvina Leslar Masya Allah ya abang ganteng katanya persahabat ya anteng digendong wa Irfan ini sih cute banget ya spesial untuk warga konohat dari Irfan yang lagi ngasuh BBL El, persahabat ya Baby-nya Bunda Leslie dan Papa Pilar Masya Allah Berikutnya ke persahabat, kita lihat juga ada yang terbaru dari Atta Halilintar Satu jam yang lalu juga, ini pop posting Foto cute dari Baby Rayanza Baby Amina dan BBL Aduh, lagi Planet ya Mereka di malam Jumat, vitamin bahagia sekali di malam hari ini Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Atta Halilintar Gemoy anak papa lagi sama teman-teman Katanya itu Masya Allah Apalagi kita sebagai warga Konoha Ini salva dengan penampilannya Abang Fatih Yang begitu keren dan kece banget persalbati. Apalagi sepatunya Masya Allah pasti ini mehong banget Harganya luar biasa Masya Allah Anak-anak soleh dan anak-anak soleha Luar biasa Tak hanya Atta Halilintar persahabat ya Bunda Lesti pun ini mengunggah sebuah postingan foto yang sama Aduh cute banget ya apalagi ekspresi tangannya BBL Ini lucu dan menggemaskan sekali Dan Bunda Lesti kejora pun persahabat ya menekan sebuah kalimat Bismillah tumbuh jadi anak soleh dan solehah. amin Langsung dokter Nana juga ini berkomentar Amin ya rabbal alamin kata dokter Nana Masya Allah banget ya support dari orang-orang baik ini memang banyak sekali dan kita lihat slide berikutnya Abang Fatih selalu menjadi pusat perhatian warga konohnya dengan sepatu penampilan outfit yang kece badai malam hari ini dan kita juga salpon dengan kalimat komentar dari kak Wanda di disitu mengatakan photoshoot berkonsep yuk buat anak-anak sekarang katanya tuh wow persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan spesial foto shoot berkonsep dari anak-anak artis yakni Rayanza, Amina dan Abang Fatih dan di sini juga banyak sekali jawaban komentar yang diberikan dari aku Linda Farah Magfira mengatakan yuk bisa yuk ibunya kan udah ditunggu foto anaknya katanya itu luar biasa Pokoknya ditunggu banyak sekali foto shoot antara BBL, baby Amina dan tentunya baby Rayanza Masya Allah Dan kita juga juga ya Selalu dibikin selfish dengan Abang Fat yang begitu aktif di antara yang lain Aduh ini pinter banget ya gemoy Masya Allah tuh Selalu aktif gerak terus Pokoknya abang L Dilihatin oleh Bunda Lesti Begitu happy-nya begitu senang ya. Bisa bertemu dengan teman-teman Tentunya akrabnya nih persahabatnya Luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Samberdetegi Anaska Leslar banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan Yakni dari akun Instagram Fanil Skarmanto mengatakan di kolom komentar Ayang gua paling seru dah katanya tuh bersahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Nuri Masya Allah Abang Fatih aktif dan cerdas ya nak katanya tuh luar biasa banget ya Memang Abang yang pinter banget Semakin aktif Semoga menjadi kebanggaan kedua orang tua